Selanjutnya, kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya, kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, kepada zodiak yang keempat, yang asmaranya bagus dan lancar di bulan Agustus tahun 2020. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh masing-masing zodiak, yang asmaranya semakin bagus dan lancar di bulan Agustus tahun 2020.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 ini saatnya kita mengambilkan kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak yang asmaranya bagus dan lancar di bulan Agustus tahun 2020. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Pertama, untuk zodiak yang pertama yang asmaranya bagus di bulan Agustus adalah Three of Cups ataupun tiga piala hmm. untuk zodiak yang pertama kita mempunyai zodiak Aries yang diangka kelahiran 21 Maret sampai dengan 20 April hmm. di sini digambarkan dan dikategorikan asmara seorang aris bersama pasangan akan sangat bagus di bulan Agustus tahun 2020 itu dikarenakan di sini seorang aris berhasil menghindari adanya indikasi orang ketiga di dalam suatu pasangan yang dilakukan oleh seorang pasangan maupun aris sendiri di sini ada bersama pasangan benar-benar setia dan benar-benar fokus kepada pasangan masing-masing sehingga di sini mereka berdua mampu menghindari suatu indikasi orang ketiga di dalam suatu hubungan asmara yang berefek. Asmaranya akan semakin bagus di bulan Agustus dan berdampak seorang Aries dan pasangan akan berjuang sama-sama untuk mempertahankan hubungan asmara ke depannya. Dan untuk support energi yang dapatkannya adalah King of Cup. Secara umumnya, King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan dalam kategori ini seseorang yang lebih tua dari Ares sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Ares dan seorang pasangan berhasil menghindari indikasi orang ketiga di dalam suatu hubungan dan menyatukan hati untuk fokus kepada satu pasangan yang dimana didukung oleh orang tua Ares sendiri dan orang tua pasangan Ares sendiri. Dan kartu kesimpulannya adalah The Moon. Secara umumnya demun itu diartikan hal-hal yang kemungkinan terjadi, kemungkinan yang akan terjadi di dalam suatu kehidupan, kemungkinan langkah yang akan diambil. Dan jika kartu demun kita gabungkan dengan jodi yang pertama di sini menggambarkan seorang aris bersama pasangan berhasil menghindari indikasi orang ketiga di dalam suatu hubungan asmara yang didukungkan oleh seorang orang tua aris sendiri dan orang tua pasangan. Dan di sini demun menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi di antara. Aris bersama pasangan adalah asmaranya akan semakin bagus semakin bahagia dan semakin langgang di bulan Agustus tahun 2020 selanjutnya kita ke kartu zodiak yang kedua dan kartunya adalah Ten of Swords ataupun 10 pedang untuk zodiak yang kedua yang memiliki asmara yang sangat bagus dan lancar di bulan Agustus tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Scorpio yang dianggap kelahiran 23 di Oktober sampai dengan 22 November untuk kategori ini seorang Scorpio mendapatkan asmara yang sangat bagus itu dikarenakan seorang Scorpio dan seorang pasangan berhasil menghindari kata-kata pengkhianatan di dalam suatu hubungan asmara dan nah, seorang Scorpio bersama pasangan tidak ada menyimpan hal-hal yang dirahasiakan dan tidak merahasiakan apapun dari pasangan di sini seorang Scorpio bersama pasangan sama-sama terbuka sehingga terjalin hubungan dan komunikasi yang sangat bagus dan asmaranya akan semakin mesra semakin baik dan semakin lancar serta semakin langgang di bulan Agustus Tahun 2020 dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah King of one secara umumnya King of one itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan dikategorikan adalah seseorang yang lebih tua dari Scorpio sendiri dan di disini menggambarkan seorang Scorpio dan seorang pasangan saling terbuka dan berhasil menghindari kata-kata pengkhianatan di dalam hubungan asmara yang didukung oleh seorang orang tua Scorpio dan orang tua pasangan sendiri. Dan jika kartu demun kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan, seorang Scorpio bersama pasangan berhasil menghindari kata-kata pengkhianatan yang didukung pun oleh seorang orang tua Scorpio dan pasangan sendiri, yang dimana hal-hal yang kemungkinan terjadi di dalam suatu hubungan asmara Scorpio bersama pasangan adalah kemungkinan hubungan asmaranya akan semakin lancar, Semakin langgang semakin baik dan semakin masrah. Selanjutnya kita kartu zodiak yang ketiga dan kartunya adalah Seven of One ataupun tujuh tongkat. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang diantar kelahiran 21 Juli sampai dengan 21 Agustus dan di sini menggambarkan serta dapat dikategorikan bahwasanya seorang Leo dan seorang pasangan sama-sama berjuang untuk meraih kehidupan yang lebih bagus kehidupan yang lebih layak dan mendapatkan keuangan yang semakin meningkat di sini suatu pekerjaan mereka lakukan bersama dan menyatukan ide-ide bersama untuk mendapatkan kehidupan yang semakin meningkat dan di samping itu juga seorang Leo bersama pasangan akan semakin kompak semakin mesra dan semakin bahagia dengan mendapatkan hasil jerih payah mereka dan hasil yang mereka impi impikan selama ini di bulan Agustus tahun 2020 dan untuk support energinya adalah page of pentacle secara umumnya page of pentacle itu diartikan seorang anak yang usianya di bawah 15 tahun dan disini menggambarkan Seorang Leo dan seorang pasangan bekerja sama di dalam kategori karir dan pekerjaan yang tujuannya untuk meningkatkan kehidupan di mana di sini dapat menggambarkan seorang Leo dan seorang pasangan akan selalu komunikasi tiap hari sehingga hubungannya akan semakin erat semakin bahagia yang didukung penuh oleh seorang anak yaitu anak mereka sendiri dan jika kartu demun kita gambarkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan seorang Leo dan seorang pasangan bekerja sama di dalam kategori karir dan pekerjaan yang menjadikan mereka semakin sering komunikasi dan didukung oleh seorang anak yang usianya di bawah 15 tahun tidak lain anak mereka sendiri dan di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi seorang Leo dan seorang pasangan merupakan suatu partner kerja yang dimana selalu berkomunikasi di tiap hari sehingga hubungannya akan semakin langgang di bulan Agustus tahun 2020 selanjutnya kita ke kartu zodiac yang keempat dan kartunya adalah Six of pentacle ataupun enam koin. Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Cancer yang diangka kelahiran 21 Juni sampai dengan 20 Juli. Di dalam kategori ini, seorang Cancer mendapatkan hubungan asmara yang sangat bagus dan sangat baik serta lancar. Di bulan Agustus, bersama seorang pasangan, itu dikarenakan seorang Cancer selalu bekerja sama dan selalu berjuang untuk mendapatkan pendapatan dan mendapatkan keuangan yang semakin bagus bersama seorang pasangan. Di sini juga seorang kanker dan seorang pasangan saling mendukung, saling mengkontrol pengeluaran pendapatan dan di sini tidak akan terjadi komunikasi setiap saat sehingga di sini hubungan akan semakin erat dan semakin lancar di bulan Agustus tahun 2020 dan untuk support energinya adalah kenaik of cap. Secara umumnya kenaik of cap itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan seorang kanker dan seorang pasangan akan berjuang untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus, keuangan yang meningkat di bulan Agustus tahun 2020 dengan sama-sama mengkontrol pengeluaran dan pendapatan dan selalu berkomunikasi dan disinilah terjadi hubungan yang sangat bagus dan semakin lancar dan tindakan itu didukung oleh seorang sahabat yaitu sahabat terbaik mereka yang usianya di bawah 30 tahun dan jika kartu demun kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan Seorang Cancer dan pasangan berjuang di dalam kategori untuk mendapatkan keuangan yang lebih meningkat di bulan Agustus tahun 2020 dengan kerjasama, dan di sini tindakan itu didukungkan oleh seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, di mana itu adalah seorang sahabat dekat mereka sendiri. Dan demun di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi adalah seorang Cancer dan seorang pasangan berhasil mendapatkan keuangan yang sangat bagus di bulan Agustus tahun 2020 yang menyebabkan hubungan mereka semakin bagus, semakin lancar dan semakin erat di bulan Agustus tahun 2020. Dan di sini bisa kita gambarkan bahwasanya empat zodiak yang asmaranya bagus di bulan Agustus tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Aries di mana ia mendapatkan dukungan dari orang tuanya sendiri dan orang tua pasangan. Selanjutnya, seseorang yang berzodiak Scorpio di mana seorang Scorpio mendapatkan dukungan dari orang tua Scorpio dan orang tua pasangan. Untuk menjalin hubungan asmara yang sangat bagus di bulan Agustus tahun 2020, dan selanjutnya adalah seseorang yang berzodiak Leo, di mana ia mendapatkan dukungan dari seorang anak, yaitu anak mereka sendiri, yang membuat mereka menjalin komunikasi setiap hari karena kan mereka bekerja sama di dalam kategori karir dan pekerjaan. Selanjutnya adalah zodiak Cancer, yang dimana mereka mendapatkan dukungan dari sahabat mereka sendiri. Yang dimana mereka berjuang untuk mendapatkan kehidupan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020. Yang menyebabkan mereka selalu berjumpa dan berkomunikasi setiap saat sehingga di sini bisa mengontrol keuangan bersama. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang asmaranya bagus di bulan Agustus tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya.